Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa -anak. lagi pada Bukan keempat Pada tanggal 6 Agustus ini Semoga senantiasa diberikan Kesehatan Meskipun belajar di rumah Tanpa ada tatap muka ataupun daring Yang penting tetap semangat Untuk belajar tetap berkarya Untuk Belajar lebih giat lagi materinya silahkan diperhatikan pada uh, selet atau materi di slide berikut pada materi di sini anak-anak bisa menggunakan buku paket yang kemarin sudah dipinjam di perpustakaan silahkan untuk diperhatikan pada bab 1 berkaitan dengan materi bab 1 di sini menggambar flora fauna dan alam untuk lebih detailnya bisa anak-anak perhatikan pada berikut untuk tugasnya nanti membuat gambar daun dengan teknik pointilis ya nanti untuk lebih detail bisa diamati pada tayangan berikut ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah. hasil jadi yeah. dari